Mari kita lihat apakah tersenyum-senyum apakah apakah mengsedih atau ataukah gimana gitu ya Oke untuk banner sebelumnya gua gacha 20 biji doang Di sini ada selektif ya oh iya buat yang berduit ya silahkan Bagi yang berduit ya ambil tuh Koko juga kan Lah pada nge semacam waduh apakah pertanda pertanda bentar ini apa nih guys Kau ada warna kuning gua baru lihat nih warna kuning ini apa nih apa ini Advent crafting Oh ada crafting Oh 1200 woy. Oh ini Regisnya Pra kemarin Oh ada ini cuy achievement Gipstech 5 dapat 10 free ya Bansos banyak loh yeah, nah, ya lumayan lah ya ujisan gas oi, oke oke, welcome bang amayuri ruriko, entar, ini akunnya riko kah? Eh, mari kita lihat, eh, mana benar ah? Eh, gua rantai festival request, oke, okay, so. tapi sebelum itu kita bertamnel guys. Oh iya, mari kita mulai, kita sebelum itu kita pencet-pencet dulu, Atsui panas ya. Memang panas di sini, walaupun hujan memang panas ya. Oke, okay, kita mulai buat gratisan yang pertama. Apakah? Oke. Okay. Buat gratisan yang pertama. Record record. Iya, yeah, udah record. Wow Apakah pertanda bikin happy. <laughs> Apakah pertanda bikin happy? Mari kita lihat oh iya Di sini gua ada ini coba berarti kita coba dulu nih pakai ini mana enaknya nah kita tanda tangan apa nih tanda tangan skill aja kali ya curup jangan gitu lah langsung lah oke okay, satu doang lah nggak papa lah satu doang lah Nah, siapa ini? Abid oh, bukan Abidos. Oke, mantap. Tidak nyesal gua nggak gaca mereka. Ya? Gak nyesel gua. Wah, ini. Nih. Yang sekarang Nonomi, panggil Nonomi oke satu dua tiga nggak anu lah deh ya gua ngespak buat kamu kemarin eh. ya nggak mungkin betul turut nih eh. nggak mungkin lah betul turut yep yuri skip halo bang yoh halo juga bang fioka baru pembukaan udah nata summer nih uh. eh. Wah, ini doa kalian yang Ya Allah semoga red up ya, ya Allah. <laughs> semoga red up. sekalinya red up, red up Anata Summer, Oke, okay. yang ke-30. Dan gua skip pula ya. Ke-skip guys. ke -pencet. Aku nge-bless ya. Wah. Wow. Okay, satu di ujung pencet-pencet dulu guys balon-balon okay. 40 kali pull gak ada doa buruk curut doa baik guys. Oh. Anjir, tiga biji Curut <laughs> okay. doa baik katanya doa baik Oke, doa baik kalian nih guys Berdoa baik Mari kita lihat Gigi, gigi. Ah, ini yang pertama Eh belum Oke okay. ini yang pertama nih guys Ini yang pertama nih Bintang 3 yang pertama Apakah ini Oke okay. Trainer Nah ini yang kedua Oke okay. <laughs> Red op the mind Nah ini Please baru please <laughs> <laughs> <laughs> <Anata> Saya Mau <laughs> Bikin kaget, eh. Bikin kaget. Eh. Ini harusnya setelah ini red on, red on biasanya. 50 tuh biasanya tuh red on. Gua tersusup dulu biar mau Dapat enggak, Bang? Ini baru kaca. Anatab biasanya rednya kecil, itu hoki kalau dapat dia. Iya sih, betul juga sih. Tapi gua udah punya cowok Kemarin itu gua red off. Eh, red off. Masak tidak lagi enggak? enggak login Bang limitednya bercanda wakamu bini tentu saja Nospa yoi sangat betul sekali next mode nekson ma gitu eh login Bang yo welcome juga saya Andri oke, okay, satu kali meledak ada dua kali meledak Joy. ada Andri coy, kenapa ada Andri apakah ada Andri semakin hoki saya? karena ada dua Andri oke okay, ini, apakah ini? oh let's go eh, bukan ya? oh iya yeah, bener Ranger. gekek <laughs> datang langsung antri langsung atsuyo. yo g g g g g satu doang kalau hmm? Sudah, aku bilang ada antri pastilah. <laughs> Saya bisa gitu. Oke, okay. lanjut. Oke, okay. tidak meledak. B. Entah <tose> yang terakhir. Biasanya sama aku. Bintang 3 please. Bintang 3 red opnya. Red op, red op duper. Bukan red op yang baru ya? Enggak ada udah cukup pasien 100 bang oke okay, siap pasin 100 ayah aneh skip kayaknya cepet ya. ya banyak biru mudah-mudahan Rama lebih bagus lagi cok, dibandingkan gua si Rama dan dia lebih bagus ya oke okay, nggak ada sama sekali ま、ビスロック buatin は、うん、Dah, dah, dah seratus 100 私が信じ